Assalamualaikum sahabat otomotif kali ini saya akan memberikan tips cara simpel melihat kode panbel di motor matic nah sahabat kalau kita lihat panbel secara simpel ya kalau kita tidak tahu di motor matic nah lihat motornya nah, lihat ke bawah ke, ke kipas ya lihat di bawah kipas ada tulisan ada tulisan K44 Nah, itu adalah panbel panbel motor yang kita pakai ini adalah kodenya K44. Jadi, secara simpel lihat kode panbel itu adalah di bawah kipas. Tip cara menemukan kode di kode panbel di motor kita secara simpel Nah, itu sahabat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like dan di-share di komen di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.